memediasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya dengan akurasi yang tentunya sangat dahsyat dibandingkan dengan kelas senapan angin gejrup yang lainnya. Nah,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 ini hingga mencapai 85% mode senyap dan untuk aksesoris yang kedua yaitu ada teleskop basnel 39 kali 40 EG nah teleskop ini sangat membantu sahabat bedilan untuk membidik sasaran dengan jarak jauh jangkauan sekitar 40 sampai 60 meter dan untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada Mimis Samyang, nah, mimis ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar, seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya. Dengan sekali tembakan, langsung mematikan. Dan untuk aksesoris tambahan yang keempat, yaitu ada tas senapan angin. Nah, tas senapan angin ini sangat... Memudahkan sahabat bedirer ketika Membawa perlengkapan senapan Angin yang akan digunakan Untuk berburu, jadi sahabat bedirer Tidak perlu repot-repot ataupun Kesusahan saat membawa perlengkapan Senapan angin yang hendak digunakan Untuk berburu Oke, dan untuk dan yang terakhir, untuk harga senapan angin ini yaitu dibanderol dengan harga Rp 1.950.000. Nah, dengan harga segitu, sahabat Bedirah sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti peredam standar. Nah, peredam ini sangat membantu untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin. Dan untuk bonus yang kedua yaitu ada spare part. Kemudian ada Mimis tester, nah jadi dari kami hanya menyediakan satu satu bungkus bonus Mimis tester. Nah jadi sahabat Bedirar tidak perlu repot-repot untuk membeli Mimis senapan angin. Nah apabila dirasa kurang dengan jumlahnya, sahabat Bedirar bisa langsung order Mimis di Admin Jaya Edival. Karena dari kami juga menyediakan stok Mimis senapan angin berbagai jenis. Dan untuk bonus yang keempat yaitu ada... Tali sandang nah tali sandang ini sangat berfungsi untuk memudahkan sahabat bediler ketika membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Dan yang terakhir yaitu ada STKS surat tanda kepemilikan senapan angin jadi sahabat bediler untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Nah untuk harga dari senapan angin ini bisa berubah sewaktu-waktu ya sahabat bedirer tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Nah bagi sahabat bedil yang ingin mendapatkan senapan angin ini bisa langsung menghubungi admin Jaya Airifold Nah untuk info detailnya akan saya taruh di kolom deskripsi ya sahabat bedirer dan untuk harga secara full setnya pun juga saya taruh di link kolom deskripsi ya sahabat bedilan oke sahabat bedilan mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi full set senapan angin ke jeluk DWP Fusion 2540 AK47 lipat di Jawa hitam plus manometer nah semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membantu sahabat bedilan dalam memilih senapan angin oke sahabat bedilan terima kasih saya undur diri dulu dan salam bedilan